Assalamualaikum Lagi bersama Mirta Wedding Di sini Hari ini kita mau makeup um, Pengantin Mandailing Jadi dia makeup matanya tuh ntar ala uh, crease gitu ya Iya Dengan Mathis LVMT, Model dan kita Malia. Dan Sani mm. Oke kita mulai aja ya Gua Keep on watching Ores Pertama-tama kita bersihin dulu ya Kita pakai gantung. tur dalam dan blush on cream lalu kita blend. Tada. di sini aja makeup kita kali ini. Sampai berjumpa di di next video. Jangan lupa like, subscribe, comment like kalau kalian suka video ini ya. Untuk hijab Amanda linking hair di next video ya. Jangan lupa ditonton juga. Oke, pantengin terus YouTube-nya selalu di.